Halo, saya Marcella untuk kesan syuting hari ini menyenangkan, kru-krunya juga saling mendukung dan pokoknya semuanya menyenangkan deh. Santai, ada sarkan Hari ini kita melakukan uh, TV komersial shooting uh, untuk lemari es dan dispenser Jadi ini uh, adalah yang hari keduanya kita lakukan untuk shooting lemari es dan dispenser Dimana keduanya itu merupakan inovasi-inovasi uh, terbaru Jadi contohnya dengan dispenser dua galon yang uh, tempered glass Ini pertama di Indonesia dan kita lagi daftarkan untuk pertama di dunia juga kenapa? karena baru pertama kali kalau dua galon sudah terbukti kita pertama di Indonesia dan juga di dunia nah sekarang inovasinya adalah menampilkan uh, tempered glass nya itu ada di dispenser itu adalah keunggulan yang luar biasa jadi di samping uh, dispenser itu terkenal dengan sehat dan higienis nah, juga sekarang sudah mengarah ke beauty ke arah desainnya yang cantik kenapa dibilang uh, higienis? karena semuanya terbuat dari stainless steel mulai dari tanknya, dia punya pipaknya, nah itu benar-benar stainless steel sehingga benar-benar higienis dan sehat sehatnya gimana? Uh, kita punya uh, penanganan ini juga luar biasa dari service center kita setiap 6 bulan itu kita ada yang namanya uh, pengecekan atau service berkala dan itu kita sudah luncurkan juga Nah, kemudian yang uh, lemari es Ini adalah uh, terobosan fenomenal Kenapa saya sebut fenomenal? Karena kita meluncurkan warna yang baru pertama kali di dunia ini Namanya kita sebut warna kopi latte Nah, Anda para penggemar kopi Mungkin ibu-ibu juga yang pernah membuatkan kopi untuk Uh, orang tuanya atau papanya, nah ini kan biasanya suka pesan kopi latte. Nah kopi latte ini kita uh, bikin dengan desain yang cantik dan dingin, gitu kan? Kenapa uh, kulkas Sunken atau lemari es ini lebih dingin dengan dibanding dengan yang lainnya? Nah, lemari es Sunken mempunyai poliuretan yang melapisi atau kita sebut dinding selimutnya ini tebal dan kerapatannya tinggi yang tidak dimiliki oleh merek-merek uh, lain. Jadi tidak hanya tebal, tapi kerapatannya juga uh, tinggi. Santai ada Sanken. Wah, kulkas dengan kaca cantik warna kopi latte. Kagum dengan Sanken kopi latte. Kulkas Sanken kopi latte cantik dan dingin banget. Bodi padat dan rapat, lebih cepat dingin dan hemat listrik. Ruang lebih besar, isi kulkas tetap segar. Dinginnya tahan lama. Mempercantik interior rumah. Mau yang fantastis? Santai. Ada sangkem.